Tape ketan itu makanan khas tradisional Kuningan yang dikemas dengan bungkus daun jambu. Mungkin itu sejarahnya emang udah turun temurun dari semula nenek moyang saya sendiri kurang apa tahun berapa pertama berdirinya. Cuma yang pernah saya tahu dulu waktu saya masih kecil itu eh, masyarakat sini suka bikin tape ketan kalau mau hajatan, terus kalau mau ada hari raya. daun katuk yaitu fungsinya untuk pewarna supaya kelihatan agak biru itu masih tradisional jadi daun katuk. Jadi kita masih memakai bahan-bahan eh, yang tradisional ya gitu. Kalau kita lihat eh, tape ketan itu memang sudah ada dari sejak zaman kerajaan Majapahit sebetulnya. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Karena uh, proses fermentasi itu sudah dikenal sejak abad 14 di di, di kita itu sejak 14. Oh, jauh sebelum itu malahan 14 sudah masuk zaman Islam ya, sudah udah masuk zaman uh, Sunan Gunung Jati masuk ke Kuningan saja itu tahun 1400-an abad ke-14. Jauh sebelum itu sudah ada Dan biasanya tape ini e, digunakan sebagai e, Salah satu komponen yang ada di dalam Upacara-upacara ritual-ritual Yang ada pada saat itu Misalkan selamatan gitu. Dan sampai tahun 1980 Saya masih, masih mengalami hal seperti itu Masih mengalami hal-hal yang Dimana tape ini menjadi salah satu bagian dari E, makanan yang harus ada di acara selamatan Misalkan cukur anak Pada saat panen Kemudian pada saat Dan kemudian berkembang e, Setelah hal-hal yang berbau Berbau apa namanya Ritual-ritual itu hilang Tapi ini menjadi satu Makanan yang wajib ada Di setiap lebaran itu kalau itu cuma ditaruh di daun, dibungkus dengan daun jambu atau belum? Ditempat? sudah sudah dibungkus daun jambu, justru keunikannya tape ketan di kuningan itu itu menggunakan daun jambu, kalau di daerah-daerah yang lain itu pakainya daun pisang pakainya daun pisang, di kuningan, hanya di kuningan lah yang saya dapatkan tape ketan itu dibungkus dengan daun jambu itu prosesnya butuh ketelitian, butuh kehigienisan supaya hasilnya bisa maksimal sehingga tidak semua orang bisa membuat tape ketan. Buat uh, misalkan acara uh, lebaran gitu kan, okay. yang nggak bisa itu tuh berarti minta pesan, pesan, pesan. Tetap ada ada jual beli, tetap ada pesan. Jadi ada uh, uh, sa pada saat bulan puasa itu, ibu saya saja sudah mendapatkan banyak pesanan untuk uh, berlebaran dua minggu menjelang lebaran itu sudah banyak pesanan gitu. cuma memang tidak dikemas gitu ya tidak kemasannya uh, dibungkus plastik aja gitu. itu pak buat tadi kayak mau bilang katanya hmm. kan gak semua orang tuh bisa bikin tape ketan ya pak. Hmm. itu alasan pemicu kali itu apa? jadi begini ya bikin tape ketan itu satu harus higienis harus higienis dari mulai proses Pencucian awal, pencucian ketan, ya, pencucian ketan, kemudian pemberian uh, warna, warnanya juga kan pakai warna alami, ya. Kalau dulu saya, kalau tidak salah, pakai daun katuk, gitu. Yang hijau, ya, ini ya, daun katuk, ya. ya juga. Uh, tetap pakai daun katuk, ya. Kemudian, dari pencucian pewarnaan, uh, peragian, terus pembungkusan melalui uh, menggunakan daun jambu. Itu daun jambu harus dikukus dulu. Setelah dikukus, dibersihkan dipersihkannya juga dengan tangan yang bersih. Sesuai dengan perkembangan zaman, di awal tahun 80-an, Uh, TAPE KETAN mulai dicoba untuk dipasarkan jadi diproduksi untuk dipasarkan uh, berjalannya waktu juga uh, wak, uh, pada tahun 1996 uh, saya sendiri baru memulai usaha untuk pembuatan TAPE KETAN dengan merek Pamela uh, tahun 96 masa-masa sampai tahun 2000 itu masa-masa sulit bagi uh, usaha kami Misalnya terlalu banyak kendala. Pertama, waktu itu tape ketan belum dikenal masyarakat luas. Jadi masih di lingkungan Kuningan aja. Kita mencoba untuk masaran ke luar kota Kuningan juga, cuma masih terkendala. waktu Bapak pertama kali tape ketan yang... saya itu tahu tapi kan atau apa? Ya, dulu mah gitu lah. Jadi belum belum segitu tenar. Ini hmm. nah, beli cuma di jarak. Ada orang di orang setempat paling tadi beli teh satu buat ngopi hmm. gitu. <laughs> karena nah, kebanyakan buat buat habis. Terus Pas nyobian meser dan kapan-kapan datang dah berarti kan udah tau rasa nah gitu nah, nah, sesuai menjadi nah, nah, kadang-kadang masing-masing si pembeli itu masing-masing langganan atau kebiasaan biasa beli air sama air susah banget, susah hari pertama tecan ayat sama dagangna ka kuningan di ecer di jingjingna ember. Di ijian, ijian na masakti. Belum kan belum menyebar belum kada tahu pembeli ke jarang. Nang sampai sampai na ke mana jadi tetaplah. Jadi kalau istilahnya rezeki kita kita juga. Soalnya kalau untuk produksi orang sini mungkin udah bisa semua. Jadi kita tinggal mengemas bagaimana caranya uh, tapi ketan bisa laku di pasaran. Salah satu faktor marketing yang mempengaruhi adalah kemasan. Itu untuk memperluas marketingnya, untuk memperluas pemasarannya. Maka peyem itu harus dikemas dengan baik dan kuningan sudah punya kemasan yang khas banget melalui ember, ya. mulai di, di, dikemas dengan ember kemasan yang unik. Kalau menurut saya ya e, tape ember gitu, tape ember itu kemasan yang unik dan e, memenuhi selera pasar sehingga sekarang ini kuningan itu sudah identik dengan kalau misalkan oleh-oleh pasti larinya ke tape tape ketan, kalau misalkan e, dari mana mas, dari kuningan wah, tape dong, tape ember mereka kenalnya tape ember, bukan tape ketan karena memang sudah dikenalnya seperti itu kemudian sekarang berganti fungsi Ber berganti fungsi, menjadi sebuah komoditi menjadi sebuah e, makanan khas kuningan yang bisa menghidupi e, para pembuatnya ekonomi akan terus berjalan, kalau dulu kan hanya pada saat, saat tertentu saja pada saat selamatan, pada saat pernikahan dan lain-lain pada saat lebaran hanya di waktu-waktu tertentu. tapi sekarang penyem itu hampir tiap hari diproduksi ya karena permintaan pasarnya juga semakin tinggi gitu loh itu itu salah satu uh, uh, perkembangan positifnya Alhamdulillah setelah tahun 2000 kesini dan waktu itu boomingnya tapi ketan ke tahun 2005 mulaiai booming, jadi apalagi kalau mau lebaran, itu pesanan itu melebihi kapasitas produksi kami Banyak orang-orang yang dari Jakarta, mau ke Jakarta lagi Kadang-kadang gitu. nah, orang yang jualan di Jakarta buat oleh-oleh setangganya di Jakarta Nah, jadi gini, ada, ada beberapa filosofi-filosofi yang bisa kita dapatkan dari tape ketan Jadi yang pertama dari proses fermentasi Proses fermentasi ini mengandung makna bahwa Satu kebersamaan dan persatuan itu harus melalui proses yang panjang ya. Dan tidak mudah Dari dari pembuatan film ini saja, tape ini kan kita untuk bisa mendapatkan manis itu tidak satu hari, tidak sekali jadi gitu loh. Itu prosesnya bisa sampai 4-5 hari gitu. Dari mulai mencuci, kemudian menanak, mewarnai, fermentasi, membungkus sampai jadi itu bisa jadi 5 hari lebih. Gitu. Itu butuh kesabaran. Jadi makna yang terkandung dari dari tape ini adalah uh, satu kebersamaan kesatuan itu ditempuh dalam satu proses yang cukup panjang. Kemudian kekuatan ikatan satu sama lain. Tapi ketan kalau udah jadi tuh teksturnya lengket, kental ya, kental lengket. Kemudian hmm. disitu kita bisa lihat bahwa kita tuh harus kuat. Ya, manusia itu harus harus saling menyatu. Da anu yang tape ketan yang murudul dulu udah moal enak. Tapi tape ketan yang hijau itu mantap sekali. Dan rasa manisnya ini bisa menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan ya, Dari rasa manis sampai ketan Karena sampai ketan ini menggunakan bahan-bahan alami zat kimia yang dimunculkan adalah zat kimia yang uh, muncul secara alami Fermentasi Jadi tidak menggunakan jad, -jad kimia yang uh, di, kita beli di tokoh-tokoh kimia ya Jadi secara alami terbentuk sendiri